Dunia itu zaman disebut rusak, segarannya rusak, dunianya rusak, daratannya rusak, segalanya rusak. Di zaman akhir itu dunia berusak, cangkemnya rusak, hati nih. Jadi lesan dia mengira nih digay sito, mengisi to eh dusannya ake, nak ake malah pih gay opo. Olah kok berpikir ngono. kenapa kok lesan sitok? perkara nih. Sita weh wow, <Gülüyor> sito weh cangkem weh prakaruk-arukan lewat angket, wah nada demo malah ngerame ini. Cangkem situ enak protes ngerame ini, pokoknya cangkem. Ibu <Gülüyor> hey, jumu cangkem sito geger, cangkem <Gülüyor> nah, weh angket ngamuknya malah tuntas. Lebih loyalisannya dike perkara ini bengkak ngerame ini dulunya. Sito weh, nopo, pokok. sito di wet mau ngomong sengape, Jadi nah, barang sito diwet wet mau ngomong mau ngomong sengape. iso naiso ya, saiza-isa dan nah, sama ngaji kekulauan gitu, di yang senang kekulauan yang tukis senang jadi baru kayak ngaji mau nyebut hukum-hukumnya Allah Subhanahu karena <coughs> ngaji ku penting terus kulauan ini ku udah 4.30 jam 4.30 jam misalnya turu walang jam Alhamdulillah walang jam ini gak ngomong maksiat bergurut turu walang jam artinya gak ngerasani walang jadi aku disyukur misalnya kebiasa sumpang Alhamdulillah lalak-lalaknya -lal sumpah kem walang jadi aneh malah Melayu itu paling penting lesaniku lesan itu jinggung bakas Allah anak buat Allah Lesan yang wakil, matkure yang wakil Matkure itu apa yang dieleng-eleng Ini adalah Allah yang Ini cara pikiran yang dianggap sawah Jadi lesannya sitok, seteleng-eleng di barang sitok